Matong jalanin Tapi kau yang Berubah Di saat Sesetia pemain main sang Kau berpaling lupakan Sang terima mengerti Sayang sujaga semua Kutra syukuri Tinggal saya sini lagi Bawa dan mungkin tak kembali Kalau memang kau bukan sapu cinta paksa paksaku untuk ada rasa Ayo sudah, saya diam saja Karena sa juga kau ingkari Saya terpahami dengan apa yang kau ucap Hingga jujur saat ini saya membisu dan meratap Saya tahu mungkin karena ada dia Hingga kau berpaling dan memilih tersetia saya lepas biar lu kau memekas walau sulit ikhlas namun terlanjur terlepas. Eh. Malam saya duduk merenung sakit terasa pun tak ada ujung tak terbiasa jika lo bisa seakan rindu dan hampa tak tampung hari ke hari belajar kuat walaupun entah apa sah perbuat tak apa, -apa biar sepiki dengerasa rasa teraniaya di dalam nuansa. Kau trauma ngerti sayang sujaga semua syukuri Tuhan sujaga kau dua tapi kau pikir tinggal sa di sini lagi bawa hati dan mungkin tak kembali kalau memang kau bukan Saku cinta satakan takkan untuk ada rasa ay sudah sa diam saja karena sa tahu Bersama Angat tentu te bila saya mendampingi Baru sahaja ke tapi kome melipargi Walau hati sakit namun terus kerja coba Mungkin ada dia sampai koi Filipisa Harapan susil juga sekarang kau bigi ada lagi senyum indah saat pagi Rela melepaskan jika cinta pun susirna. Biar sudah bigi kasih yeah. biasa merana dengar ini sayang Tolong mengerti Aku hadir dalam cinta teranggap berarti Jauh tong berjalan Namun jenuh hantui Waktu kian menipis Saat rada yang temani yeah. Sabun susah ketika Rasa yang tak Karena orang ketiga Relakan semua habis Agar tangis Kisah terasa ina Namun beraget yang tragis yeah. Ku teranggap mengerti Sayang su semua. semuanya Ku Tahun kan bisa bersama seperti sayang kisah yang semua. Putra syukuri Tuhan, sujaga gantung dua, tapi kau pikir kas tinggal saya di sini lagi? Bawati dan mungkin tak kembali. Kalau memang kau bukan sapu cinta. saja tanpa kau tahu